Be and Sabil Official. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you. Halo anak-anak, mari kita belajar mengenal nama-nama transportasi. Nah, ayo kita kenalin ya. Adalah bis sekolah adalah motor Ini adalah pesawat adalah mobil ambulan Ini adalah eskavator Nah jangan lupa ya diingat ya anak-anak Terima kasih ya sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe channel ini